Interkoneksi antar materi, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Rudy Hilkia, Hans E. Unjung, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palangkaraya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya refleksikan adalah sifat bentuk, isi, dan irama yang diberikan kepada setiap peserta didik. Peserta didik itu saya ibaratkan sama seperti partikel-partikel elektron yang bergerak menurut orbital tertentu. Mereka adalah individu-individu yang unik, bisa bekerja sama dengan sinergik dengan elemen-elemen lainnya. Sifat konvergensi masing-masing mereka bergerak pada lintasan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas diri masing-masing. Konsentris setiap individu yang mengorbit, sama seperti elektron yang terikat kuat pada inti atom, individu yang terikat pada panutannya, pada pemimpinnya, yaitu guru yang ada di dalam kelas, juga kepada kedua orang tuanya. Mereka semua berpusat kepada itu semua. Kontinuitas Elektron terus bergerak mengorbit terhadap nukleus atau inti atom hingga ada energi terluar yang dapat menyebabkan elektron itu berpindah ke atom lain atau elektron itu mendekati inti atom dalam lintasannya. Pada hakikatnya, kehidupan peserta didik sangat mirip dengan orbital elektronik (tata orbital tata surya mikroskopis). Mereka bisa mengenali potensi diri, menggali kemampuannya, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kesempatannya berekspresi dan eksplorasi, tumbuh dan berkembang menjadi individu yang dinamis dan energik. Mereka memiliki value masing-masing sebagai bekal dan kemampuan untuk tumbuh, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka akan menumbuhkan sifat-sifat intrinsik dan intrinsik berkolaborasi dalam dirinya, menciptakan keunikan pribadi. Repergensi, konsentris, kontinuitas adalah fenomena yang harus bisa kita terima dari setiap diri serta didik. Inilah prinsip 3K dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, isi, bentuk, sifat, dan irama. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Salam, bergerak.